hari ini yang sudah berada di Eko Edu Park Batam kita jalan-jalan melihat apa sih yang ada di Eko, eh, di Eko Edu Park Batam ya ikut ya Eko Edu Park ini adalah sebuah tempat wisata edukasi untuk pengenalan konservasi alam dan juga edukasi tentang pengenalan hewan kepada anak-anak Eko Edu Park ini berlokasi di jalan Taman Golf Sukajadi nomor 113 satu tiga Sukajadi, Kecamatan Batam Kota Kota Batam Kepri. Dan ini adalah suasana di dalam Taman Eko Edupak ini ya. Tekstur tanah yang berbukit dan sedikit menanjak ya. Kita akan berkeliling ya. Di sana kita lihat itu ada rumah-rumah merpati. Rumah apa kandang ya? Kandang deh sekarang kita mau melihat merpati yang gak pernah ingkar janji inilah dia merpati tidak pernah ingkar janji di depan mata banyak banget Ayo nah, kita melihat merpati, tapi ini jangan kan melihat, guys. Mendekat saja, mereka lari. Eh, terbang, terbang, maksudnya. Dan kita melihat dari jauh saja ya, seperti ini biar mereka nggak terbang. Dan ini mungkin yang disebut dengan jinak-jinak merpati, barangkali ya. Sekarang kita jalan lagi, guys. Tapi kok eh, yang merasakan nih, seperti ada air yang jatuh dari langit, guys. Cuacanya tiba-tiba saja hujan dan ini sudah mulai turun hujan ayah sudah merasakan bahasa seperti ini hujan dan langitnya hitam nah langit hitam guys sepertinya eh yang tidak bisa lama-lama mengeksplor di sini karena uh, cuaca ya dan padahal masih banyak yang harus ayah eh yang tunjukkan karena di sini juga banyak ya banyak hal ya yang memang bisa yang tunjukkan tapi hujan guys mudah-mudahan cuaca segera cerah ya mudah-mudahan sekarang hujannya sudah beneran guys aku minta berteduh di sini aduh sekarang hujannya beneran basah deh nempang oh. berteduh ya pak kira, -kira kita berteduh di sini. Uh. <SILENCIO> berteduh dulu. Uh. Langit pun hitam karena kamu. Langit pun hitam. Mungkin ini yang disebut cuaca es krim ya, ekstrim. <SILENCIO> Hujan guys. <SILENCIO> Jadi tadi kita berteduh dulu dan sekarang kita lanjut lagi kita lihat ada apa sih di sini itu <SILENCIO> lari, lari, <SILENCIO> turun, turun, turun. Meskipun mendung masih menggantung di atas sana. Hujan masih terasa rintik-rintik, kita jalan saja ya untuk eksplor kecil-kecilan pada beberapa wahana yang ada di Eco Edu Park Batam ini guys Ayo kita jalan, hujan-hujan tidak mengapa Nah sekarang Eyang coba lihat ke kandang burung ya untuk masuk ke dalam kandang burung, eh, mereka menyebutnya ini pavilion burung, bukan kandang pavilion ya. Ini kita harus bayar 50 ribu ya untuk masuk ke dalam ini, tapi eh yang gak masuk cuman lihat-lihat aja. Dan kalau ingin memberi pakan untuk burung ini, kita bisa beli pakannya, dan kemudian untuk memberi makannya, kita didampingi sama petugas. Tuh, ada petugas di dalam dua orang seperti itu, guys. Sekarang kita jalan aja, kita keluar aja dari pavilion burung ini ya. Sekarang kita lihat yang lain lagi. Ayo, ayo, ayo jalan, hujan si dikit tidak mengapa ya tiket masuk ke edu ecopark ini 10000 per orang guys untuk masuk ke masing-masing wahana itu akan dikenakan biaya yang bervariasi seperti yang tertulis ini tapi kalau kita mau tiket terusan itu bayarnya 150000 dan ini adalah kandang burung merak ya di dalamnya itu ada beberapa merak putih mereka menyebutnya Merak albino ya karena putih ya Ini karena hujan dan mereka Dingin ya jadi enggak mengembangkan Ekornya jadi terlihat begitu saja ya Ini untuk masuk ke sini kita harus Bayar Rp35.000 Tapi seperti biasa yang tidak Masuk hanya menginformasikan Saja seperti itu dan sekarang Kita jalan lagi ada apa lagi Sepertinya di depan kita Ini yang mendengar suara air terjun Dan ini adalah Tempat ikan koi Ikan koi ini dia kolamnya dan itu bagus ya air terjunnya dari mulut burung ya seperti itu. Dan untuk masuk ke dalam kolam koi ini kita harus bayar 35.000 per orang guys. Dan seperti biasa yang juga tidak masuk ya. Kita lihat-lihat lagi yang lain. Ayo kita jalan. Ini sebenarnya adalah jalan masuk ya, tapi yang tadi langsung di tempat parkiran itu langsung ngambil apa gambar di sana. Dan ini ada ini ada pamflet ya tertulis fasilitas penyelamatan satwa BBKSDA SDA Riau kerjasama dengan CV Kicau Center eh yang baca semuanya lengkap deh. sekarang kita jalan lagi guys di bawah rintik hujan tanpa payung Sekarang <laughs> sekarang kita lihat nih ada bebek potong bebek angsa masak di kuali Nana minta dangsa <laughs> dangsa dansa dansa eyang. Uh, dan pindah dari bebek-bebek kita ketemu sama kelinci. Halo halo halo rabbit. Oh, ya, yeah, pada sembunyi semuanya ya. Yeah. Sembunyi di dalam terowongan ya yeah, karena hood Jan. Tuh, tuh, tuh, di sana tuh nggak ada yang main di luar. Hujan. Eh, yang ada yang main di luar sendirian nih. Yang lain pada ngumpet semuanya ya. Untuk masuk ke taman kelinci ini kita harus bayar 40000 per orang guys. Oke, sekarang kita tinggalkan kelinci yang sedang kedinginan itu. Kita sekarang jalan menuju ke wahana. Yang lain ya, ini adalah zona reptile guys, ada reptil, reptil di sini yang biasa masuk ke reptil tuh apa? Uler seperti seperti itu ya. Ini tempatnya ada khusus dan dipasangin AC ya, biar nggak kepanasan mereka. Dan ini dikunci. Ini untuk masuk ke sini, kita harus bayar empat puluh di dalamnya. Tapi jangankan masuk, kalau nampak aja dari luar tuh, eh yang takut. Jadi ini hanya menginformasikan saja. Oke okay guys, demikian jalan-jalan suruh kita hari ini ke Eko Edu Park yang ada di Batam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe-nya dong. Mm. Ini adalah perjalanan pulang melalui kubah burung merak albino. Kita menuju jalan keluar dari taman Eko Edu Park Batam ini.